USD/CAD berpotensi akan bergerak bearish. Secara umum, bias harian pergerakan USD/CAD terlihat berada dalam kondisi bullish, dan jika diperhatikan, harga sedang melakukan fase rebound ke sekitar area kritis.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 Sebaliknya waspadai jika harga USD CAD terus bergerak ke atas dan menembus level 1.28376 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bullish ke atas menuju level berikutnya pada kisaran 1.28964. Sekian analisa forex untuk tanggal 22 September 2021. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda silakan hubungi 081212.